Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers dimanapun kalian berada Selamat siang, selamat datang dan bergabung kembali Di channel youtube Lesti fati Update Yang akan terus mengabarkan informasi terbaru Mengenai bunda Lesti Kejurah Namun sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar-kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia mengenai idola kesayangan kita. Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan di siang hari ini. Ada kabar tentunya untuk warga Godoha karena untuk like, lesti kejora di video klip, dan ruter populer sudah kesalip oleh Rara, persahabat ya yuk gaskan untuk mendukung Leslar, Lesti terkhusus mudah-mudahan Bunda Lesti dukungannya semakin banyak, jangan lupa persahabat ya, fokus ke Bunda Lesti Kejora di Ajang Indonesian Dangdut Award 2022 voting sekarang juga di Instagram Indosia kita doakan, mudah-mudahan Lesti bisa memborong piala penghargaan di Ajang IDA 2022 Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun sabar.ting underscore fatihnya Lesti. Kalimat caption pun dituliskan, Bismillah yuk kencingin lagi jempolnya semangat. Tuh ajakan dari fanbase ya, untuk semangat buat Les Lalo dukung karya-karya terbaik idola kesayangan kita dan kita lihat juga persahabat ya di sini ada tentunya sebuah kalimat komentar yang diberikan salah satunya persahabat dari akun Jayani Put 23 mengatakan btw tim LN ngapain ya ke Malaysia sudah tiga orang yang pergi hmm wow kita mendapatkan informasi mengenai karyawan Leslar Entertainment persahabat ya yang pergi ke Malaysia kita lihat ada tentunya pertanyaan juga dari Lina Herlina 784, siapa aja Kak? Itu pertanyaan dan jawaban dari Sandy Park. Mudah-mudahan next ada kabar baik Bunda El konser bintang tamunya Datuk Siti Nurhaliza. Amin. Kita doakan saja persahabat, ya Ada juga tanggapan dari Sedian 9102 mengatakan, Bang Ricardo de Perrauw dan Bang Doni katanya itu persahabat, ya Kita doakan saja mudah-mudahan Les lari entertainment, terus bangkit, terus berkembang dan sukses Amin, kita hanya bisa mendoakan yang terbaik Selanjutnya yang disimak juga bersahabat ya Ada kabar yang sangat membanggakan sekali Alhamdulillah untuk single sekali seumur hidup lesti T. tembus di angka 37 juta viewers Alhamdulillah, Masya Allah, 37 juta viewers di Youtube gak ada 24 jam terakhir tadi malam Mimin up masih 36,9 juta Alhamdulillah ya Allah yuk streaming terus bismillah 50 juta bulan ini amin kita doakan yang terbaik ya untuk karya-karya Bunda Lesti bisa tembus di angka 50 juta terkhusus lagu sekali seumur hidup mudah-mudahan selalu membuat kita bangga dan semoga selalu memberikan karya-karya terbaik untuk kita semuanya Berikutnya persahabat disimak juga Ada mama spesial Di acara konser Betran Peto semalam Saat duet dengan Lesti Kejora Betran Peto mengucapkan Terima kasih banyak kepada Ante Lesti yang sudah Berkenan hadir dan Sudah persahabatnya menyumbangkan Sebuah lagu Masya Allah doa dari Betran Semoga Ante Lesti selalu berkarya Dan selalu bisa menghibur banyak orang Amin ini doa dari Betran Peto Kita doakan yang terbaik semoga Leslie Kejora terus berkarya dan selalu bisa menghibur untuk kita semua sebagai pecinta Lesti. Dan tentunya persahabat ya kita lihat juga. Di sini ada unggahan dari Kak Lensadoni 6 jam yang lalu. Betul sekali persahabat dia ya. Lensadoni tentunya mengurus paspor dan sudah berada di bandara. Ini OTW ke negara Malaysia persahabat dia ya. Dan kita lihat juga slide berikutnya bersama... Tentunya pacarnya ya, persahabat ya. Doakan saja mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh Tim Leslar Entertainment selalu dimudahkan dan selalu diberikan kelancaran. Amin. Dan kita lihat juga, persahabat ya. Kita lihat di sini ada postingan. Ini lagi viral, lagi rame juga, persahabat ya. Mengenai pertanyaan dari Hotman Paris kepada pihak kepolisian mengenai masalah soal pencabutan laporan oleh Lesti Kejora. Pertanyaan yang tentunya bisa diambil poinnya, apakah kepolisian merasa kecewa Lesti mencabut laporan? Itu pertanyaan yang sangat tentunya penting, persahabat ya, dari Hotman Paris kepada pihak kepolisian. Dan tentunya jawaban santai, jawaban rileks dari AKP Nurmadewi menyampaikan dengan tentunya santai, persahabat ya, itu hak mereka mencabut laporan itu haknya Lesti, persahabat ya. Kepolisian yang penting sudah memberikan pelayanan yang terbaik. Kita salut dengan AKP Nurmadewi yang selalu tentunya cerdas jawaban-jawabannya Masya Allah. Dan kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Alia Ginanjar 92. Polisi tidak merasa kecewa karena tugas mereka itu melindungi rakyatnya. Urusan pelapor mah cabut apa mau lanjut. Yang penting mereka sudah bekerja sesuai prosedur. Terus anda siapa yang merasa kecewa menghujat lesti sampai berapi-api? kasihan deh anda, husana anda. Terima kasih Onti Nurma jawabannya cerdas. Sehat selalu Onti, makin cantik. Amin, masya Allah banget dia. Ya. Dan kita lihat juga di jawaban komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Di antaranya dari akun Davi 1608 mengatakan, Onti Nurma dari awal kasus ini beliau dukung korban. Jadi apanya yang harus dikecewain, meskipun aku beberapa hari yang lalu agak greget kenapa dicabut setelah aku pikir-pikir itu hak Lesti. Betul, persahabatnya yaitu haknya yang Lesti. Mudah-mudahan Lesti Kejora selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kita kagum, kita bangga dengan sosok Lesti Kejora. Dan pastinya kita juga masih menunggu kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fati Update yang akan terus mengabarkan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejorah. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Win ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.